Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.32932 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.32423. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212